Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat apa Ibu pupuk organik cair loh, yang berbahan dasar dari telentang sapi. Adapun bahan-bahan sudah saya persiapkan semuanya dari semua bahan saya sudah persiapkan dan sore hari ini saya akan membuat uh, mencampur. Fermentasi pupuk organik cair berbahan dasar dari kletong sapi bahan-bahannya yaitu bioaktifator terus air air leri ataupun air beras terus ragi tape garam sama oh, apa itu gambeng apa ini kampeng-kampeng yang sudah endolosid, endolosid endolomik untuk bahan-bahan ini lho, satu tunjukkan dulu lho langsung masukkan ya. ayo sampai penuh Wong dulu udah ya. sampai mandi sekarang aja sapi dimasukkan dulu terus dicampur air garam, murah kok kamu. Ya Hati Apam? lor, lagi dua mau tak mandi Ketemu di bayar tak hati, lor Jadi, hmm. memik, tau ya, memik, tau tampeng, dimasukkan iya <tuk> no. Tapi, kangkung agak adalah oh, kegunaan untuk yang jika tanahnya asam-asam nah ini juga langsung biar aktifator satu liter setengah dulu sebetulnya ini takarannya per 15 liter untuk tempat ini. kono, <gulik> oh Kalau bahan cuma sudah dicampur, terus diaduk lur, diaduk sampai rata, jangan sampai adanya menggumpal. Ini kan sih nih gubal Terus mutune diucek karo tangannya Ya tanganmu kono ya. Remu tangane ya. Diaduk terus hingga rata. Nanti setelah diaduk. Lah kuwi ya, bu, ya tukang pekan ngudek tangan kuwi ya kuduane nang ngene iki ngono. Terus ditutup lur, ditutup minimal 15 hari atau 20 hari baru bisa diaplikasikan. Hmm. Baru bisa untuk nyemprot ke sawah. Gandong eh, padi, Delay. jagung, kedelai. Bisa bahan pokok pupuk organik cair tidak usah beli membuat Bukan sendiri lor. caranya begini. Untuk cara-cara dan bahan-bahannya seperti yang saya sebutkan tadi bisa dipraktekkan di rumah tidak usah beli pupuk saya lagi larang. Tapi tapi tepilnya... eh, itu kalau blender ya. Jalani lo, lagi saya calonnya ngerakit anu sanyo. Miliset kan, jadi dia yang dia anu anu Dia kayak tak Aku bergerak ya. Atau Pak, saat belum bergerak Apa itu? Limbae lah. Disini diwatkan. Limbae ya, kenapa Kak? Kenapa? Kan apa lebih lagi itu? Ya, aku tahu ini. Aku tahu Di Kau tak bisa. Kau tak bisa. Kau tak bisa. Kau tak bisa. Aku tak bisa. Aku tak bisa. Aku tak bisa. Uh, itu tadi cara dan proses pembuatan dari pupuk organik cair yang berbahan dasar peletong sapi uh, untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan dan sudah campur ini untuk bahannya sudah campur nanti ditunggu hingga 14 hari ataupun 20 hari minimal setelah ini nanti ditutup rapat jangan sampai jangan sampai menguap ataupun ada lalat yang masuk. Setelah 14 hari nanti disaring, terus bisa disemprotkan ke tanaman. Untuk tanamannya bisa kangkung, kangkung, padi, eh, sayur-sayuran lah, sayur-sayuran padi bisa. Jagung. Di semprotan ke padi pengganti pupuk orea jadi tidak begitu banyak membutuhkan pupuk-pupuk uh, yang pakai kimia jadi pakai bisa pakai pupuk organik cair buatan sendiri bisa diperhatikan di rumah Oke akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai <tuh>